Menemani santai sore kalian saat ini Bang Wimin akan menyuguhkan kabar spesial dan pastinya info-info gembira dari Lesti dan Rizky Milat. Untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini, kita ke kabar trending dulu nih Ya Alhamdulillah, kolaborasi Lesti dan Raisa ini menduduki trending 12. Kolaborasi yang spektakuler. Alhamdulillah kita juga merasa bangga banget ya dengan kejutan yang diberikan Kejutan yang disuguhkan oleh idola kesayangan tiba-tiba duet bareng dengan Raisa Ini sih kolaborasi yang sangat pecah banget Alhamdulillah bisa masuk trending dua gelas dan semoga bisa trending di pucuk bersahabat ya Terus kompak mudah-mudahan idola kesayangan kita selalu memberikan karya-karya terbaik Mudah-mudahan dukungan juga semakin banyak dari orang-orang baik yang selalu tulus mencintai idola kita. Kemudian, persahabat Simak juga di kabar berikutnya. Ada kabar yang sangat membanggakan. Alhamdulillah, untuk rating acara Malam Puncak SCTV 32 Extraordinary, tembus di nomor 3 dan mengalahkan acara RCTI 33 Anniversary. Wow, ini sesuatu kebanggaan banget, persahabat. Acara malam puncak SCTV 32 mengalahkan posisi RCTI 33 anniversary. Acara malam puncak SCTV memang seru banget bersahabat ya Kita lihat di kalimat caption yang dituliskan langsung oleh akun sahabat TV Top 10 program TV hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 Liga 1 nyalip ke posisi pertama di tengah gempuran hud SCTV dan RCTI Wah wow, luar biasa persahabatnya Persaingan yang sangat ketat Alhamdulillah, Malam Puncak Mengalahkan acara anniversary RCTI yang ke-33 Untuk berikutnya persahabat disimak juga Momen semalam masih di acara Malam Puncak HUT SCTV 32 Kita merasa bahagia banget saat Lesti dan Bilar Dada-dadah ke penggemar Waduh, insya Allah banget ya Pokoknya happy banget nih warga Konoha dibuat oleh Lesnar yang selalu tampil membuat kita semakin kagum ya. Semoga Lesnar selalu menjadi panutan untuk kita semuanya. Amin. Kemudian juga persahabat ya untuk kabar terbaru hari ini. Siang tadi persahabat ya, idola kesayangan kita bersilaturahmi nih. Tentunya ada project-project yang dilakukan oleh Papa Bilar dan Karudis Salim, masya Allah mudah-mudahan apapun itu selalu dimudahkan, selalu dilancarkan, amin. Dan kita lihat Papa Bi bertemu dengan Marcel Redival atau pesulap merah persahabat, ya. Kalau Marcel si pesulap merah, kalau Papa Bilar si ini persahabat ya, itu adalah pesulap hatinya bunda lesti, wow luar biasa banget ya, pesulap istri saya, kata Papa Bilar. Ini sekebahagiaan banget ya, mudah-mudahan Selaturahmi tetap terjaga dengan baik. Semoga kita selalu diberikan kabar-kabar gembira dan kejutan spesial untuk kita semua dari Lesti dan Bilar. Kita lihat juga persahabat ya di kolom komentar. Banyak sekali tanggapan dan respon yang diberikan dari akun Mama eva 77 mengatakan Emangnya hati istrinya disulap jadi kayak apa ya? Aku jadi penasaran. Aduh, Masya Allah banget ya. <gifat> pesulap putih dan pesulap merah bergabung. Aduh, Masya Allah. Ini sih kejutan yang sangat luar biasa juga hari ini. Semoga apapun yang dilakukan oleh Papa Bilar, itu dimudahkan Amin, kemudian juga persahabatnya Kita lihat, ig igasnya Papa Bilar Satu jam yang lalu Mengunggah sebuah postingan momen saat Meeting, di tempatnya Korudi Salim, Bismillah persahabatnya Kita doakan yang terbaik Untuk Papa Bilar Berikutnya juga persahabat, perhatikan Ada momen Spesial yang kita dapatkan, pasti Kalian paham dan tahu banget ya Saat Papa Bilar live Tentu kita merasa sedih banget. Ini saat Papa Bilar tentunya melakukan syuting sinetron cintani kita. Dan kita lihat kalimat yang diposting oleh Abang underscore L ini. gua mewek lihat kamu kayak gini, Bang. Di depan kamera masih bisa ketawa ketiwi, bercanda, cengengesan. Tapi di belakang kamu nggak bisa nyembunyiin rasa khawatir kamu, Bang. Insya Allah, Allah menjaganya. Abang semangat syutingnya ya. Wah, wow, luar biasa, persahabat ini sih tentunya momen yang sangat membuat kita terharu juga di saat Bapak Bilar syuting nih kita, di sisi lain Bunda Lesti itu sedang sakit persahabat. Kita lihat di kalimat caption yang dituliskan, pas lihat live ini sedih banget waktu lihat osas katanya tuh, Masya Allah, hingga komentar pun banyak sekali nih persahabatnya diberikan. Kita lihat persahabat dari akun Instagram, Sari Zalfa Azam 74 menyatakan ini pas Papa B syuting sinetron Cinta Nikita, ya katanya tuh, betul banget persahabat ya waktu dedek sakit Papa Bilar syuting Cinta Nikita dan pas dia masih ada Bang Eno nih persahabat, ya kita lihat nih It's Peter T mengunggah video waktu Papa Bilar mengunggah sebuah postingan di IGAS pribadinya lagi di perjalanan persahabat ya, sambil mendengarkan lagu ...milik pribadinya juga, Masya Allah. Dan kita salvo kalimat komentar yang diberikan dari Cinta Karesa. situ dikatakan, Momen happy lihat IGS Pak Bos yang lagi dengar lagunya. Dia di mobil, habis syuting dan situasi jalanan kayak ke arah sekitar rumah Lesti. Terus diperkuat dengan IGS Eno. Eh, ditutup ngakak, cool pas belak-belakan lost lostdol cerita bilar nggak bawa apa-apa ke rumah sakit aduh bikin ngakak juga nih bersahabat ya <tosok> Asya Allah banget pokoknya perjalanan cinta leslar yang membuat kita semuanya terkagum-kagum kita juga merasa bahagia dan bangga menjadi bagian leslar lovers